sekarang sudah ada di ada di Stasiun Songsan. Hmm. Hari ini temanya merah putih karena kebetulan eh, kita kan mau menghadiri acara Lembah Video Festival Budaya di Daean Park. Maka dari itu kita temanya seperti ini ya. sekarang aku mau menemui Ade dan Kakakku ya jadi hari ini kita mau liburan bareng bersama Susan dan Badian mau doanya ya semoga cepat ketemu. Banyak sekali bawaannya, bawa apa aja. <laughs> in my lane fast call it high speed i've been working hard yeah i've been working nightly if you think you'll win huh nah fuck, likely i've be taking shots yeah cold blooded icy watch your numbers grow is what i call sightseeing in the front row run it up when they hype me the following grows they know how to ignite me call me ceo i've been running right see and i'm playing games i create my own Hello, so Halo, jadi sekarang kita udah ganti kostum, temanya emang merah putih ya karena sebenarnya kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kita. <divenc lớp> kita udah ganti kostum. Sekarang kita menuju ke Aku juga dapat tiket kok. thing regretted I'm always learning you could call me academic I'm always working never been apathetic bad energy it's like a poison needs a man as septic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 Like I don't really take a loss well I'll admit that's why I make it to the top yeah I'll commit and know I'm never getting lost I have to win invest in your <laughs> own stocks jadi udah nyampe di sini kalau sudah that you see something I invent. <laughs> yep. and it's only a percent I'm gonna take shots if I miss off forget it I'll take a fat loss just to learn all that's in it I'm taking snapshots learning how to fall again I'm getting back up always stand tall and sweating I never back up I don't miss a thing I'll regret it I'm always learning you could call me academic I'm always working never been apathetic That energy is like a poison eats a man a septic <laughs> datang di acaranya festival budaya Taiwan tempatnya ada di daerah ya, tapi kita ada di dalam satu gedung dan di sini juga ada bazar ada bazarnya tuh ada apa ini ini minuman apa ya ini ada minuman apa sih caca dawet salat wah lu uh, merah putih semuanya tuh <laughs> sekalian promotion ayo oh, ada banyak tuh nah di sini juga ada keripik keripik ada apa ini obat-obatan <laughs> ada obat-obatan tuh jadi semuanya ah di latar shopping boleh boleh boleh boleh. Ini. Nah, di sini aduh ini kesukaan aku nih guys. Di sini ada sop buah. Mantap banget ya, nggak harus nungguin bulan puasa. Apalagi sekarang di Taiwan lagi musim panas. Sudah. Hmm. Boleh nih. Ini ada sop buah. Hmm, dan ada juga macam-macam Wah, wow, yang pecinta batik guys. Di sini juga ada pameran batik. Bagus banget tuh. <laughs> beli, Pelit nih beli, beli, beli, beli, beli, beli, beli. Ada batik. lagi cari topi tadi teh. Ada nggak topi yang merah? Nggak ada. tapi topi topinya topi. putih semua. Iya, yang merahnya nggak ada. Kayak kerudungnya udah pakai topi. 20, 20. Serius. Iya tuh. Guys, dua puluh guys. Aduh, rasak gitu. kayak gini. Yeah, <laughs> lanjut lagi, barusan kita udah menu ya, udah ngomimu udah minum di bajar-bajar yang ada di belakang dan sekarang masih proses persiapan dari para panitia yang ada di belakang sana sedang belum selesai dan sekarang juga jam makan siang Nah, <tuh> juga bawa tongsis <tuh> <tuh> <tuh> sini ada bazar-bazar temanya masih hidup, teman tadi tadinya mau nyari topi yang warna merah biar, biar matching ya Karena produknya udah fiti Dan yang atasnya itu merah, produknya merahnya enggak ada, okelah okay kita pakai ini Karena gue jauh juga ada topi merahnya Dan sini juga udah ada topi dan akan ada topi merah mau teman-teman